seorang bandar sabu-sabu ditangkap polisi di sebuah warung di Sungai Sibam Pekanbaru Riau udah jangan berubah posisi <-sian> SM tak berkutik saat disergap polisi dengan barang bukti 4 paket sabu-sabu siap edar. Penangkapan tersangka merupakan pengembangan dari tersangka TT dan UP yang telah ditangkap lebih dulu. Penangkapan tersangka langsung disaksikan perangkat RT dan RW setempat. Dari catatan, polisi, di Dari catatan polisi, para tersangka merupakan jaringan pengedar di wilayah Tapung Kampar Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke Polres Kampar dari dua orang yang kita amankan ini, selanjutnya kami melakukan pengembangan. Berhasil juga akan mengamankan satu orang pelaku dengan barang bukti empat paket narkotika jenis sabu dan beberapa sedikit waktu Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.